dan Rasulullah s.a.w bersabda sesungguhnya kamu semua asbahtum menjadi di zamanin pada zaman asbahtum isu-isuan bahasa jawanya arti daripada asbahtum itu artinya zaman ni mana artinya, innakum sesungguhnya kamu semua asbatum. kamu masuk fi zamanin pada masa pada zaman gathirin fuqaha'uhu banyak orang-orang ahli fikih banyak orang-orang yang paham ilmu agama Kolilin kuro kuro sedikit orang-orang hafid Quran sedikit. Jadi orang yang memamerkan Quran dengan suara yang ngejeling sedikit itu zamannya kanji Nabi Sekarang sedikit kecil hafalan Quran nyampe lalifike nyampe lali memahami agama. Kalau ada orang berbicara semacam ini toh, kamu nggak usah kepo. Adi nurasiha, agama ini nasihat. Semua ulama akan mengecam ulama-ulama yang keliru. Kalau saya keliru juga dikecam sama ulama lain. Itu dia wajarnya. Nggak usah kepo, teman. Nggak usah tersinggung. Hmm, semua orang mukmin menginginkan orang mukmin itu tidak terpeleset di api neraka. Huh? Kalau ada orang ingatkan kamu, kemudian hati kamu tersinggung, terus mutung, terus membenci orang lain, salah itu. Adinu Agama ini adalah nasihat. Sohabat tanya, "Ya Rasulullah, liman untuk siapa?" Ya Rasul lillahi wali. Utubihi, wali rasulihi, eh, wali rusulihi, wali dan untuk para pemimpin pemimpin orang Islam yang butuh nasihat itu tidak cuma orang awam kiai kiai juga perlu dinasihatin saya juga perlu dinasihatin kalau saya mengkarat kalau saya salah diingatkan saya akan terima berlapang dada Barang siapa yang diingatkan oleh saudara muslim Kemudian mutung Kemudian sakit hati Jelas itu Orang itu berjuangnya tidak ikhlas karena Allah Karena ikhlas itu nggak pernah takut Ini itu ini itu hmm? Kolilin, kurauhu, kolilin syailuhu, fihi khair min di saat terjadi orang-orang alim merebut di mana-mana umat sudah banyak ilmu agak banyak, banyak yang paham ilmu agama ahli kuroknya ahli kiroatnya ahli hafalan qurannya sedikit. Para daidai sedikit di, eh, Para daidai sedikit Peminta-minta sedikit Orang minta sumbangan sedikit Tapi jiwa orang memberi banyak. Saat itu Al-amalu fihi khairun minal ilam Saat itu Orang belajar ilmu apa? Orang mengamalkan ilmu agama Jauh lebih utama daripada ilmu Sebab orang sudah banyak Yang pintar kalau sekarang itu enggak, Kang. Yuk, dengerin. Sekarang itu banyak orang bodoh. Saya ngomong seperti ini, kamu enggak bisa tersinggung. Karena kamu, kamu biasanya orang-orang bodoh. Sepanjang zaman orang bodoh akan memusuhi orang-orang alim. Sepanjang zaman. Hmm? Makanya orang alim itu dikerjakan. Jadi Allah Punya pasukan. Hmm? Punya pasukan dan orang-orang anglim itu cari pasukan itu orang gulir-gule, kamu datang ke sini siapa saya nyuruh kamu ke sini gak pernah saya, eh, mong kamu boyong langsung nggak masalah, mong kamu dialmu baru ini mondoknya ini masa allah, Mondok setino yo, no dina, dino yo, no terung dina, yo, no semula seminggu no, sepuluh dino, no, eh, empat puluh hari ada, eh? Lagi mangkat, eh esok mangkat sore mulai esok mangkat esok mulai biasa. Hmm. apa harus orang alim harus di tempat Al-Mubarak? enggak. apa harus orang mendapatkan ilmu harus di pondok sini? enggak. tidak harus. Hmm? tidak harus. cuma Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hidayah di tangan para ulama. Allah meletakkan petunjuk di tangan para ulama. Makanya kalau sampean-sampean ini itu tidak sungguh-sungguh, maka bolokurowo kamu itu sedikit. Bala tentara kamu sedikit. Makanya ya. Kamu pergi kemana saja, seberkan ilmu, perbanyak pasukan. Nanti kalau terjadi perang, cukup saya via. Kang, perang perangkang langsung. Kamu hadir si Al-Mubarak sudah membawa pasukan banyak semua. Hmm? Gitu kan? Biasanya kalau sudah damai ini akan ada sesuatu. Kamu jangan eh, lihat-lihat. وَسَيَعْتِ 'alan nas Dan hmm? akan terjadi ala nasi jamanun qalilin uhu. Zamanun wa sayati nasi zamanun qalilun fuquha'uhu qalilun fuquha'uhu kathirun khutubahu qalilun muhtuhu kathirun sa'iduhu al-ilmu fihi khairun minal amal akan terjadi sebuah zaman sebuah masa sedikit orang-orang ahli fikih sedikit orang-orang yang paham ilmu agama Orang-orang yang alim di bidang ilmu agama sedikit, sedikit. Tapi, kiroat-kiroatnya, woleh, hafid-hafiduhnya, merebak di mana-mana. Kurok itu artinya orang-orang yang hafal Quran itu. Merebak di mana-mana. Khutubahuhum, orang da'i-da'i, merebak di mana-mana. Sedikit orang yang dermawan. Banyak orang yang minta-minta. Saat itu, yang paling baik adalah, Menyepar ilmu. Hmm? Yang paling baik adalah menyepar ilmu. Waqala s.a.w Baina al-alim wal-abid Mi'atu darujatin Baina kuli darujatin Khudrul jawad Al-mudmar seba'ina sana Waqillah ya Rasulullah ayul Ayul'a'mal abdul Faqal al-ilmu billah azza wa jal Fakillah Ayyul 'ilam turid? Qala sallallahu alaihi wasallam: Al-'ilmu billah subhanahu. Fa qila nas'alu 'anil 'amal wa tujibu 'anil 'ilm. Fakal, qala sallallahu alaihi wasallam: Inna qalilul 'amal Yanfa'um al-'ilmi billah wa inna katsirul 'amal la um al-jahli billah. Amal yang paling baik adalah al-'ilmu billah. Hmm? Amal yang paling baik adalah al-ilmubillah. ilmu Maknanya adalah sebuah pekerjaan, sebuah amal. Kalau didasari dengan kenal kepada Allah, luar biasa. Jadi kalau kamu disakitin orang, dirujukkan ke Allah, aman. Tidak sakit hati kamu, nyaman. Begitu juga di waktu kamu dihina oleh orang lain. Atau disanjung orang-orang lain hati kamu juga aman, kamu udah kenal sama Allah. Ya santri itu harus dieksekusi seperti ini kan. Paham kan? Santri itu harus kenal kepada Allah, semuanya dirujukan kepada Allah. santri mondok jula, jaduk kiriman jula, jaduk kiriman saya tidak narik iuran bagi santri-santri yang telat melatih kamu. Jangan terbiasa begini. Jangan terbiasa begini, tapi usahakan begini. Sedekah. Kemarin-kemarin saya kalau Jumatan cuman apa? Cuman diberi makan ya. Hari ini tadi sudah mulai sembako. Hmm? Dan rencana terus setiap Jumat ada sembakonya untuk masyarakat ada sembakonya. Hmm? Tadinya sudah menyiapkan baju. Ya? Tak istiqorohi, dilarang Gusti Allah. Hmm. Dijawai Ya udahlah Enggak usah hmm. Kurang bagus bajunya <tongan> Bajunya <lebih> bagus Lantana lul birro Hatta tunfiku Ma tuhibun Hatta tunfiku mimma tuhibun Kamu tidak akan mendapatkan Kebajikan Di sisi Allah sehingga kamu mencedekakan sesuatu yang paling kamu cintai memang itu yang paling kamu cintai, yang kamu senangi apa itu sedekakan semban eh, panenan semongko, semangka yang dibagi-bagikan yang jelek-jelek, yang kuntet-kuntet yang bagus-bagus, disimpan dimakan sendiri payah kamu hmm? payah kamu jangan terbiasa seperti itu saya itu sering loh, di rumah saya itu, tuh, justru saya makan, makan sia-sisanya santri di rumah saya, sering itu, Hah? ada nasi di bukan saya pamer, tapi ini memang memang harus diperlihatkan ke santri, santri biar bisa niru, paham? Ah. Kalau kebaikan saya, saya simpen, terus kamu niru saya bagaimana? Eh? kamu itu kalau memang benar-benar cekalan gini, niru <tid> enggak pada akhirnya Najwi yang bingatuh disorot langsung melek paham Gus? paham Gus? ya kan langsung ceret ma fil <tid> abak fil abena, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak bukankah santri-santri itu adalah anaknya seorang guru anak fil ruh Huh? Ya Ustadi, Anta Syekhi wa Murabi mana daripada Murabi itu adalah hmm. orang yang merawat Kalau orang tua kita adalah merawat jasad, kalau guru kita adalah merawat roh Merawat roh, mata hati kamu itu ditata yang bagus, yang salih hmm. Semakin hari semakin luar biasa kalau kebaikan saya, tidak saya pamerkan ke kamu, terus gimana sih. Loh, nanti saya di rumah kakak itu, saya makan yang terakhir. sandri saya makan kabri, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Aku belum makan sendiri. Kemudian ada sisa santri di tengah-tengah yang terlantar, saya ambil. Biar kakak-kakak -kak saya tidak kasihan sama saya, lalu saya letakkan di piring. Lalu saya makan. Sehingga mereka ngertinya, ngerti-ngerti, ini adalah kakak-kakak eh, -kak saya itu sayang sama saya. Huh? Kakak, kakak, anak -anak saya saya. Huh? Ini ini dalam rangka untuk melatih loh kamu itu bahaya kamu. Huh? Kalau bisa itu se sepanjang hidup kamu itu melayani orang ini. Walaupun kamu sudah menjadi ulama besar itu melayani orang. Jangan terbiasa senang dilayani. Huh? Kalau perlu untuk baju baju nyuci sendiri. Ya, setidaknya itu kamu tidak nyuruh santri, gitu. Alhamdulillah, saya nggak pernah nyuruh santri. Yang nyuci baju saya, orang yang saya gaji. Pekerja kan? Bukan kamu kan? Jadi, bisa, kan, bisa, saya kalau, saya dari nikah sampai sekarang, belum pernah saya makan otak. Gereja dengan sendirinya, biar dicuci sama ya, isi. Wira koyo, bos. Kamu itu istri kamu datang itu, itu tamu agung yang harus kamu muliakan yang harus kau angkat tinggi-tinggi huh? kpu oh istri mangan makan, makan. kalau enggak dilayani istri enggak mau makan Waala, sombong kemerdekaan enggak usah gitu kasihan ya kasihan cari sendiri buat kopi-kopi sendiri Adapun saya dibuatkan salai sopo misalnya enggak minta. Asli saya enggak minta, iya enggak? Kang gawe susu, Kang. Enggak, susu, kan. enggak minta saya. Asli juga saya enggak butuh minum. Hari orang ludes seorang guru bermanfaat pada murid-murid yang enggak enggak rasa minum. Tidak akan. Tidak akan terpercik api neraka bila mana lu uh, seorang murid seorang santri meminum ludah guru gurunya meminum ludah gurunya uh, gurunya meminum ludah gurunya terus nyampe para tabiin tabiin tabiin nyampe para sahabat sahabat minum ludah Rasulullah Shallallahu oh, Allahiissalam hmm? Rasulullah pernah Menyuapin Sayyidina Ali karena Allah wajah dengan kurma sambil mengatakan ya ali wahai ali lukmatun fi batnil jai satu suapan yang kau lolohkan, yang kau suapkan di perutnya orang yang lapar khairun min alfi eh binain apa min alfi bina lebih utama daripada membangun masjid seribu, dengerin ini, membangun masjid, masya Allah, eh? seakan-akan masjid segala galanya nyampe kadang-kadang lupa dengan bukorok, bukorok masakin, dan kadang malah bukorok masakin malah ditarik, jangan bukorok masakin itu ditarik, bukorok masakin itu bisa makan, itu harian untuk makan itu luar biasa, Wong Fukurom masakin bukan kayak yang bangun masjid ya orang-orang kaya, yo nak perlu ya ini sih bangun masjid. Saya bangun musola, <tuh> <tuh> nak bangun sendiri. Ini saya bangun masjid. Orang-orang terus proposal ke masyarakat juga, tak mampu nih, apa kudu dong masjid tapi? Tidak harus. Kudu, kudu, kudu apa? dia teman-teman. Ini santri memang harus diberi pemahaman semacam ini. Orang yang enggak paham saya dikira saya sombong. Hmm? Urusan kamu. Akan potonganmu nak potongan jelek itu kalau nilai orang jelek. Hmm? Wakola dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wakola dan Rasulullah bersabda, Shallallahu Alaihi Wasallam, Yabantu Allah, Yabantu, Yabantu membangkit, membangkitkan Allahu Allah, Yabantu membangkitkan Allahu Allah, Subhanahu mahasuti Allah, Al Ibadah beberapa hamba. Yawmal kiamati di hari kiamat. Kelak di yawmal kiamat, manusia-manusia itu dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya. Summa kemudian membangkitkan Summa kemudian Allah membangkitkan al ulamaa Para ulama. Setelah itu Allah bangkitkan para ulama. Sumayyakulu kemudian Allah berkata, Ya ma'syarul ulama, wahai golongan ulama, ini lam adu ini sesungguhnya aku, lam adu tidak aku legetakan. Ini sesungguhnya aku lam adok tidak aku letakkan ilmi ilmu ilmi ilmuku fikum pada diri kamu semua fikum pada diri kamu semua illa li ilmi kecuali karena pengetahuanku fikum dengan kamu semua walam adok dan tidak aku letakkan ilmi ilmuku fikum pada dirimu semua li'u'addi li'u'addi untuk aku siksa kum kepada kamu li'u'addi bu untuk aku siksa kum kepadamu idhabu pergilah kau fakot gofartu. Maka benar-benar aku ampuni Fakot gufartu Maka benar-benar aku ampuni Lakum untukmu Lakum untukmu Allah letakkan ilmu pada diri seseorang Itu dari hasil pengetahuan Allah Ilmunya Allah Jadi Allah letakkan ilmu pada diri anda ini Tidak sembarangan Dipilih Dileleh nak potonganmu. Tidak termasuk min adil ilmi. Jak ngaji. Enggak ngarah betah melek. Berjuta-juta alasan. Alasannya besok sekolah. Alasannya ini itu, ini itu. eh He? Eh? itu Dengerin ini. Allah letakkan ilmu pada diri manusia. Tidak sembarang orang. Yang diletakin Allah ilmu itu adalah. Orang-orang yang terpilih Kalau orangnya tidak terpilih, nggak. Sehingga Di waktu Allah bangunkan manusia-manusia itu Di padang masarnya Di yaumil kiamat Lalu Allah pun mengatakan Wahai para ulama Aku letakkan ilmuku itu ke dirimu Dalam rangka untuk pengampunan Untuk menggugurkan dosa dosamu hmm? Jadi ilmu agama Yang ada di organ tubuh kita ini Menjadikan dosa-dosa dan kesalahan kita rontok Bagaimana tidak? Ulama-ulama itu pikirannya itu umat Bukan pribadi Saya pengen mikir pribadi ya, Rumah saya Kayak rumah Fir'on Istana saya Enggak perlu aku kalungannya ngalah ke Matasari Bundule limang kilo gelangkuu nyampe gaiso menggeluk <tuh> maka nggak jinggo helikopter padahal lo maikono heeh oke tegang saya saya kok mementingkan diri sendiri ngapain kromatik kobe ngapain ngelawat kamu heeh beriangkat ke jakarta lah, beres Hah? ngaya-ngaya di pinggir Kuburan, berangkat ke Eropa, beres ya, berangkat ke Patikan jadi Oslo, jadi apa, Paulus jadi ulama-ulama itu beliau-beliau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Semoga saja kamu termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Semoga saja kamu adalah orang-orang yang diletakkan Nur di dalam kalbumu, cahaya di dalam kalbumu, sehingga mahabbahmu akan ilmu luar biasa. Setelah kamu kursus di Al-Mubarak, walaupun hanya 40 hari dengan dengerin itu yang dari Medan, walaupun hanya 40 hari, semoga 40 hari ini benar-benar membekas di dalam kalbu kita, mengkristal di dalam kalbu kita, mampu memberikan motivasi dahsyat. Untuk merubah tradisi-tradisi kamu yang tadinya tidak begitu mahabah dengan ilmu, kemudian mahabah. Hmm? Ini ngaji saya ini, waktunya langit terbuka mbak. Hmm? Waktunya langit terbuka. Tidak akan kamu dibangunkan oleh Allah di jam-jam segini kecuali engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu taala. Kalau nggak dipilih nggak nah. Hmm? Ya, enak tidur. Kenapa darah para ulama itu beracun Bagaimana tidak Ilmu yang masuk di organ tubuhnya Ilmu yang diamalkannya Ilmu yang disebarnya Semuanya itu menggugurkan dosa hmm? Menggugurkan dosa Pandangan mereka itu pandangan ke Allah Bukan ke manusia Mahabahnya itu ke Allah, bukan ke manusia Kaya-kaya itu mencintai umat. Kok Krono cantikmu karena ketampanan kamu itu tidak Beliau belum mencintai orang-orang yang mahabah kepada Allah atas perintahnya Allah Subhanahu Wah. Dan nyampe beliau mengatakan, Allahumma rizukunal ikhlas ya Rabb, berikan rizki kepada kami ikhlas Ikhlas itu artinya tidak ada siapa-siapa. Di dalam kolbu tidak ada siapa-siapa. Kecuali mentari ridhonya Allah. Well istiqomah. Ya Allah, berikan istiqomah kepada kami. Tidak ada keistiqomah yang diletakkan oleh Allah kepada seseorang. Kecuali dia akan istiqomah. Sebagaimana para nabi dan rasul. Para nabi dan para rasul istiqomah tabligh. Wama arsalnaka aku tidak mengutus hei Muhammad. Illal balagh kecuali menyampaikan risalah-risalah ke umat. Memahamkan ilmu-ilmu kepada umat, mengeksekusi mata hati umat, sehingga cara pandang, cara pandang mata, pandang akal, pandang hati, bergerakan-pergerakan rohaninya, tidak melenceng. Nas'alu husnal Nas'alu aku minta Allah kepada Allah husnal Khusnal khotimati bagusnya, bagusnya khusnal khotimati khusnal khotimah, bagusnya akhir hayat. Khusnal khotimah itu artinya, bagusnya akhir hayat. Orang itu terakhirnya akan baik, cukup kamu lihat hariannya. Kalau orangnya hariannya senengane nyonya nyanyi, mereka akan mati dalam keadaan bernyanyi. Eh, Hariannya biasanya Kori mati Dalam keadaan kiroah ah. eh, Hariannya biasanya eh, Melantunkan kosida Mati dalam keadaan Melantunkan kosida Biasanya ngisi dakwah Dari pengajian satu ke pengajian Yang lain wafat dalam keadaan eh, Ngisi pengajian Orang seperti saya itu, Semoga saja Mati di masjid ini Amin Ngajar santri, pertengahan ngajar, dikira ngantuk, wafat. Yang kuinginkan seperti itu. Makanya kalau saya ngaji itu semangat. Saya itu kalau pengen berangkat itu, itu apa yang saya, saya bacakan. Saat ini adalah terakhirku, saat ini adalah jam kematianku. Hmm? Saya sering kalau duduk itu langsung baca tarjain. inna gue ini rojiun. Hmm? Nah, ada seorang ulama setiap tahun berangkat di haji, setiap tahun berangkat di haji, namanya Munjubin Setiap tahun itu beliau berangkat di haji. Saking senengnya ibadah haji, nyampe-nyampe beliau wafat. Ada di Mekah. Hmm? Ada bergenggek-begenggek kerja di tempat lokalisasi. Luwanya di Jima, karena pelangganya mati. Hmm? Hmm? Bahkan ada orang pecinta piala dunia. Saya kira ceritain, jubli tenang. Nanti. Saya kan tak zia, ada orang wafat. Kebetulan wafatnya di Jakarta. Jadi saya nunggu. Saya diceritain keluarganya. Eh, wafat itu di pertengahan nonton Piala Dunia. Jadi di waktu Piala Dunia, meh tapi rasidok gul. bisa so mati. Gul! Bila rasidok! Gulidak, eh, wafat. Eh semoga kematian kita tidak pas menunggu. Kul, itulah nas mati. Barang siapa yang mati di medan belajar mengajar, terampuni semua dosanya. Mata syahid dan akhirah. kematiannya adalah mati syahid. Orang semacam ini tidak akan ada pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Langsung mendapatkan keni mata. Saya atau hidup ini itu hilang. Saya itu dicabut sama Allah apa? Kelanjatan. Ada orang diperintah sama Allah untuk menggauli istri itu. Saya sulit itu untuk menikmati perempuan. Jimai ini nih, sulit. Hmm? Burung, burung itu istri dan harus dibahagiakan. Lalu saya bahagiakan. Hmm? Saya orang iling, dawi Gusti Allah, kulu, was, robu, itu enggak makan. Kulu itu, makanlah kamu. Itu perintahnya Gusti Allah. Kalau Allah perintah, kita enggak mau makan. amal manfuz. Dan ada pun beberapa perkataan para sahabat. Kalau sunnah itu dawei kanjeng nabi. Kalau atar, dawei para sahabat. Sebagian ulama mengatakan atar sama sunnah, sama. Nggak usah anu. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Eh? Kala berkata Aliun sejatina Ali ibnu Abi Tholibin putra Abi Tholib sejatina Ali putra Abi Tholib berkata Rodi anhu Rodiya semoga Allah Rodiya semoga meridani Allahu Allah anhu anhu dari Ali. Pada ya ilmu lebih utama minal daripada Ilmu itu lebih utama daripada harta. Dengan adanya ilmu, harta akan ketarik, percaya nggak? Ya. Ketarik. ketarik. ketarik. Si Nail ini sergap kalau saya beri PR itu selalu sukses Pada akhirnya terjadi Kamarnya itu kalau listrik mati hidup sendiri ya Percaya nggak? Itu yang gerakkan Allah loh. Bukan saya hmm? Coba kalau kamu coba-coba, samannya -coba. sergap juga Itu nanti orang terima kuidok, buik ya sudah Dulu saya modok umur 20 tahun sama kamu tuh pak Sul Sultan pak Kartono, Sutoro, pak Suroto senengmu malah imlek jadi ulama kalau itu eh? <Sie> ada santri yang namanya sering tak sebut udah luar biasa nanti ya, eh? Nabi sering menyebut setina Abu Bakar, pada akhirnya tidak Abu Bakar menjadi orang yang luar Biasa hmm. jadi ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa kita tidak boleh menjual ilmu? Kenapa kita tidak boleh menghargai ilmu? Sebab ilmu ini, walaupun kita tidak menjual ilmu, tidak menghargai ilmu ilmu akan mendatangkan harta. Hmm? Saya jadi-jadi ini orang-orang itu saya mengalami katanya itu. Hmm. Ada orang datang ke rumahku pak, ya, ye, matur banyak-banyak. Hmm. Disuruh mimpin tahlil Padahal kan di desa jadi kan ulama-ulama banyak. Hmm. Kenapa harus saya? Pada akhirnya di sana. Gia-gia yang lain sab, apa itu saya persilakan nggak mau mimpin semua. Pada akhirnya saya mimpin. Saya sengaja tidak hadir ke rumahnya dan saya nggak mau ke sana, dan saya di rumah. Apa yang terjadi juga? Diantari duit, diantari berkat, diantari semua barang ya, paham kan? Kamu itu nggak usah khawatir. Yang penting itu kamu alim kamu enggak usah, nggak usah hubur dunia, nggak usah khawatir nanti uang kamu bagaimana. Eh? Apalagi oh, nyampe mikir cewek, oh, sampian orang gina. Anggir sampian menjadi sebuah mutiara yang gemilau. Eh? Jangankan di tengah jalan, tuh, ada mutiara, ada mas permata di tempat sampah itu saja diselamatkan oleh pemulung, nggak percaya nggak? Ya. Ya. Apalagi ini ada mas permata yang ada di jalan raya, nggak usah khawatir zambeni itu, akan dicukupkan oleh Allah. Nggak usah ini itu ini itu, santri datang itu yang mendatangkan Allah, nggak usah khawatir nanti bagaimana ngopo zambeni. Eh? Saya nggak pernah ini itu ini itu. Eh? Kok gitu, <SILENCIO> ada Hamli, tuh. mana Hamli, ayah Hamli, sering nyupiri itu, <SILENCIO> nyupiri aku, walaupun niat hikmah, tapi tidak ngaji sungguh-sungguh, ya sulit paling ya, kalau enggak pilihan, pitingan, kan wel berokatu, pil hikmah. Orang khidmah kepada kiai itu dalam rangka menarik barokah, bukan menarik kealiman Kalau pengen alim, kita alim. ilmu, kita Kalau pengen alim, belajar yang sungguh-sungguh. Kepingin barokah, khidmah kepada guru. Kepingin mendapatkan luar biasa apa-apa yang dimiliki guru, letakkan mahabbah. 100 amjing letakkan mahabbah cinta kepada guru 100%. Eh? nyampe nyampe kamu melihat sarungnya guru dijemur kamu bisa meneteskan air mata. Kamu melihat sandalnya guru nembuh hormat. Enggak berani melangkahi apalagi ya desek panggonane, enggak berani. Orang-orang semacam ini itu jangan akan mendapatkan keberkahan. Kamu enggak usah khawatir nanti bagaimana, enggak usah gitu. Akan didatangkan oleh Allah. Allah itu majjil lainnya. Dan Allah melihat kita. Allah menyertai kita. Allah menyaksikan kita. Tidak ada di dunia ini yang paling sayang banget kepada diri kita kecuali Allah. Al-ilmu, ilmu. ilmu ya menjaga menjaga kepadamu. Ilmu itu akan menjaga kamu. Luh, saya ini geremeng sendiri, eh? berdatangan kan berapa orang ini, eh? Eh. karena ada ilmu ya nggak, kalau nggak ada ilmu ketangkrungan dia apa itu di rondan paling uci-cilur telu nara bejo yang datang itu nyamuk nyamuk, eh? di sini alhamdulillah, ilmu yang nggak ada ya. Padahal tenang, tengah lapang yang semacam ini semestinya nyamuk harus ini. Ya. Hmm. Sangat terus strategi. Tempat mandi tidak terberi kolah. Wah olehku mikir tenanan. Sehingga bentik-bentik nyamuk nggak nggak kober hidup. Nyamuk itu kan genduknya di air. Dan setiap adus airnya habis ini. Telur-telur nyamuk mati total. Hmm. Ini tinggal merancang sampah. Bagaimana sampah itu sekali ada sampah langsung hilang, ada sampah langsung hilang. Hmm. Jangan sampai berbau. Singkatnya aku kepuingin sampah di kamarku itu hilang kabeh dan berubah menjadi emas permata. <tuh> sampah yang di kamarmu ya jadi penyakit. <tuh> <tuh> Wa anta sedangkan engkau Tahrusu menjaga Al-mala harta Ilmu heh? Orang punya ilmu Harta itu akan menjaga ilmu Dibaca, dibaca, dibaca Ilmu itu akan bisa menjaga kamu Tapi kalau orang punya harta Kamu harus menjaga harta Nunggu mobil, mobilnya, nungguni montori. Gitu. Tapi kalau orangnya alim enggak? Orang alim enggak gitu. Eh? Saya alim, saya pinter aja montor tajar kayaknya, sampai hancur berkeping-keping. Diminta orang, tak Weh, no. Eh? Eh? Hmm? Saya gilam gilang-gilang cerita Penuh mobil ini. Eh, penuh mungkin, saya kirim gereja setiap ngaji tak terus jutaan duit Eh, duit itu sekali-kali aja di sekali-kali dibuang di sungai. Eh, menunggu latihan itu apa? satu kresek, isinya itu sekian, sekian ratus juta, tiga ratus juta. Di sungai dibuang Beberapa orang yang enggak paham ilmu hakikat pasti mengatakan iduh atul mal Uang iduh atul mal, kok iduh mal gimana? Uang dibuang di air itu enggak akan hancur, percaya enggak? Uang itu enggak kertas itu, ada-ada Itu enggak kertas itu ada. Kertas, banyu. duit, duit, Banyu sama-sama satu bulan Nanti yang kertas hancur, yang uang nggak hancur. Uang itu nggak kertas itu. Uang kertas itu hanya istilah doang yang hmm? Sehingga kalau uang itu dibuang di air akan ada yang menemukan. Enggak bisa dikatakan itu adalah Klasé muga hmm, Kelasnya iki to, gitu. duwite ora kok dibuang dengan air. Di Kenapa kok nyampe dibakar? Apakah itu tidak menyanyikan harta? Perlu digarisbawahi. Membakar uang hanya habis 350 juta. Tapi mengabadikan uang akan menjadikan syirik di dalam kondum. Menuhankan uang di dalam hati. Bercongkol, bercongkal. Akan berteduh Tuhan berupa uang kalangan tertentu itu uang dibakar ini. Hmm? He? kalangan tertentu dibakar. Bahkan ya orang itu kalau sudah usul, yang Gusti Allah itu enggak mau beli baju. Baju cuma satu. Baju kamu masih kamu baju kamu banyak kan? Sampai berbopet-bopet to. Ya, ada peraturan bondo kon gowo baju terima limang setel kowe ngerjola to. Dulu itu istri saya itu nyuruh saya untuk membuat peraturan. Bajunya santri dibatasi. Kemudian saya istihoor. Saya itu kalau melakukan suatu tak ya? hmm? Dalam hati saya mengatakan, membatasi baju kepada santri bagian daripada tidak punya kasih sayang kepada santri. Eh? Tidak punya kasih sayang kepada santri. Eh, kalau kamu kamu izin, anak iwong pikir bajumu itu mau sepuluh. Kalangan-kalangan tertentu, anak suka juga yang bajunya gerong atau seket, roh atau seket setel. Pak Kiai bajunya dibatasi, Pak Kiai. Bajunya bajunya baju, Pak iya, padahal yang tiga puluh dua, tiga puluh empat, yang tiga puluh Rumah satu tiga puluh empat, yang tiga puluh semakin tidak mau menggunakan harta benda hmm? sedikit net mentasarupkan harta benda untuk kepentingan pribadi sehingga orang-orang semacam ini satu, makannya sedikit minumnya sedikit, istirahatnya sedikit-sedikit, menggunakan uang net sedikit deh. bahkan beliau punya baju cuma satu setel punya baju satu setel kalau beliau nyuci beliau pinjam baju orang lain, atau nyuci, diperes, yang apa, lalu dipakai kembali. Eh? Cara pandangnya beda. Orang itu kalau sudah mahabai ya stress ya enggak? Ya. Orang mahabay ya stress Contohnya seperti kamu mahabai sama saya, melu stres. Ya? Saya stres, kamu stres. Stres ya, Ani. Kedua-duanya stres. Eh? Ustadz, Rahasianya apa? Pancingan ngaji kalau malam hari santrinya nggak ada yang ngantuk. Semuanya semangat rahasianya apa? Tak jawab. Rahasianya stress. Heh? Cinta. Cinta itu adalah buta, ya enggak? Cinta itu buta. Bila cinta sudah melekat di dalam kolbu, Masya Allah. Dunia ini error semua. Heh? Dunia itu error. Wa anta sedangkan engkau tahrusu menjaga al-mala harta. Wal ilmu ilmu hakimun hakim. Ilmu itu adalah hakim yang memutuskan sesuatu. Itu ilmu. Apapun bentuknya ini halal ini haram itu ilmu semua. Wal malu sedangkan harta Mahkumun yang dihukumi. Sedangkan harta itu yang dihukumi. Tapi kalau ilmu menghukumi. Sehingga ilmu dan harta lebih utama ilmu. Ini akan terjadi kepada orang-orang yang memegang ilmu agama. Tapi orang-orang yang memegang ilmu umum rata-rata. Orang-orang yang memegang ilmu umum dengerin. Heh? Saya kalau berbicara ilmu toh enggak mau tahu. Wali santri kepingin ke terserah. Mau putra panjenengan bawa ke sini yang nyuruh enggak saya. Saya kan kemarin kan saya ngomong gini. Nih, Kamu pengen tahu orang yang menipu? Yaitu anaknya di pondok tidak sekolah, tapi dia punya ijazah. Ada wali satu yang tersinggung terus anaknya diboyongkan. Alasannya kalau di sini dia tidak sekolah, maka menipu. Yuh alhamdulillah ngelamal ilmuku, ya enggak? Nah, orangnya di sini enggak sekolah, dapat ijazah, halak like ngapusin. Tapi kalau orangnya pulang terus sekolah, kan enggak ngapusin. Kan? Kalau saya berbicara, nggak mau tahu. tapi tersinggung, tersungging, terjungking. Terserah. Berbicara itu kulil hak walau muro Walau gana muroh. Katakan perkara yang hak. Katakan perkara yang benar. Walaupun dirasakan buai rasanya Saya tadi membuat status hafal Quran 30 juz. Banyak orang yang tersungging hatinya, lalu tak hapus. Saya menghapus itu bukan berarti saya takut untuk gelut keilmuan. Enggak. Saya enggak pengen orang lain, eh? orang lain repot dengan keilmuan saya. Kalau orang lain repot dengan keilmuan saya, tidak cocok dengan keilmuan saya, lebih baik saya yang mimpi. Eh? Daripada hati mereka terbakar. kasihan kan? kan tidak semua orang bisa menerima ilmu, eh? nah, saya ngomong di status status itu mata hati saya, aku nggak mau tahu, cocok gak cocok ke ruhusanku, pokoknya Girono kata-kata di saya tak tulis, Girono kata-kata tak tulis, eh? kamu ngamalkan status saya itu sudah cukup itu untuk kehidupan hari ini. Eh? Eh? Kalau dalam keadaan belajar, malah aku mau nulis aku. Itu namanya mencuri. Kalau belajar, mau saya menulis. Tapi kalau dalam keadaan hening, hening kan cipta. Mulai. Nah, baru mulai. Ya. Bila cinta sudah melayang-layang di atas langit. Itu... <tuh>. Wal malu tan kusuh an nafakoh, wal malu harta tan kusuh, tan kusu mengurangi hu pada mal an nafakoh tu nafakoh. Orang punya harta lalu dia sedekah. Kira-kira uangnya kalong enggak, enggak. Enlah eh, stres semuanya. Yo kalong, dah, uang gak renggenai. Kamu punya uang 1 juta kamu sedekahkan 500 mangatus kalau enggak. Lah oh. aja ngomong meninggal Weh kita jenar Makanya kalau ada seorang bijak ngomong Kita sedekah ini sesungguhnya tidak kalong tidak apa Kalong bisa apa berkurang. Berkurang. Tidak berkurang We, Ya keliru deh Wong oh, tadinya satu juta kalong 500.000 ribu kura kalong gimana Berkurang eh, Lagi diwoco bocor melalui bahan Nah, ini ada tulisannya well malu tan ku kurang Hu pada mal an fato